sedekah itu apabila keluar dari genggaman pemiliknya maka jatuhlah ia di dalam genggamannya Allah Ta'ala sebelum ia masuk jatuh adalah genggaman orang yang menerimanya orang yang memintanya Jadi, sedekah itu kalau sudah dikeluarkan sebelum diterima oleh yang berhak sedekah itu sudah jatuh, sudah diterima yang dalam tanda kutip di tangannya Allah subhanahu wa ta'ala maka berucaplah sedekah itu dengan lima kalimat, dengan lima kata lima kata ini diucapkan oleh harta yang kita sedekahkan yang mungkin kita tidak bisa mendengarnya tapi kalimat ini didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa perkataan harta yang disedekahkan itu? awwaruhat ukudu Awalnya dia akan berkata Kuntul segelang fakab berdani Dahulu aku kecil nilainya Fakab berdani Maka setelah kau sedekahkan aku Kini aku menjadi besar nilainya Sebelum kau sedekahkan kecil nilainya Tapi setelah kau sedekahkan Berubah nilainya menjadi besar nilainya. Karena mungkin kecil secara nilai Namun setelah disedekahkan berubah menjadi berlipat empat dan dan. kata harta kita begini yang kedua, dahulu aku sedikit maka setelah kau sedekahkan kini aku menjadi banyak berbata. Yang ketiga, dahulu aku musuh. Aku adalah musuh. Aku yang bakal menghujatmu nanti di akhirat, tapi setelah kau sedekahkan aku fa ahbabtani. Kini aku menjadi kekasih. Yang keempat waktu tuhanian fa faaf dahulu sebelum kau sedekahkan aku, aku fana rusak binasa Tapi setelah kau sedekahkan, kau buat aku menjadi kekal selama lamanya. Mungkin sebelum disedekahkan, uang yang kita jajan kita pakai mungkin habis begitu saja berakhir di toilet kita. Hilang untuk selama lamanya fana namun uang yang sama yang kita pakai untuk jajan kita sedekahkan maka uang itu kini kekal abadi selama-lamanya tersimpan di yagil sebagai sebagai timbangan amal kebaikan kita dan yang kelima walaupun <tik> dulu ya sebelum kau sedekahkan kamu yang menjaga aku setelah kau sedekahkan <tik> maka setelah kau sedekahkan dahulu kau yang menjaga-jaga aku sekarang aku yang akan menjadi penjagamu Nah ini, inilah lima kalimat yang diucapkan oleh harta ya, ketika ia disedekahkan. Dan kata baik-baik bahawa sedekah itu sebelum diterima oleh yang berhaknya, sudah diterima oleh Allah SWT. Ini bukti betapa Allah sangat gembira dengan sedekah yang kita keluarkan. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah SWT, Ya Rabb, ku yang mana yang membuatmu betul gembira Ya Allah? Apakah kesalatku, ya Allah? Salatmu itu untukmu, Musa. Salatmu itu mencegahmu dari perbuatan keji dan munkar. Kalau begitu, apa karena puasaku, ya Allah? Puasaku, puasaMu pun untukMu, wahai Musa. Kalau begitu, karena zikirku ya Allah? Dzikirku untukMu, ya Musa. Kalau begitu, amalan apa yang membuatku gembira, ya Allah? Kalau salatku, puasaku, dzikirku semuanya untukku, mana yang membuatku gembira, ya Allah? Wahai Musa, ketahuilah Ketika kau menolong seorang yang membutuhkan pertolongan dengan sedekahmu Maka aku tersenyum di sampingmu Maksudnya apa? Ketika kita mengulurkan tangan kita membantu orang lain dengan sedekah kita Ketika anak-anak yakin yang menangis sedih mengharapkan kurang tangan kita Ketika tetangga-tetangga kita miskin kita yang butuh harap membutuhkan pertolongan kita Kita ulurkan tangan kita kepada mereka saat itu allah tersenyum di samping kita saat itu Allah gembira melihat kita. Jadi ternyata kegembiraan Allah itu ada pada kegembiraan fakir miskin. Pada kegembiraan yatim wa'afa. Kegembiraan orang-orang yang butuhkan urutan tangan kita. Maka Allah gembira dengan kegembiraan mereka. Allah senang dengan senang mereka. Karena itu saudara, sebisa mungkin ayo kita buat Allah senang kepada kita. Dengan sedekah kita, dengan pemberian kita dengan yang bisa kita berikan yang terbaik, kalaupun tidak bisa dengan harta maka dengan tenaga tenaga pun tak sanggup, maka dengan pikiran ya. ayo bantu ya. ayo bantu sebisa kita kalau ada acara-acara event kepedulian ayo bantu karena ini event ini adalah saat dimana kita akan menjadi andil bagian menjadi orang-orang yang menjadi membuat Allah tersenyum di samping kita ya, jadi ayo gembira ayo sembuh-sembuh ya, semangat orang memang apa yang sama harta kita jangan dikekepin jangan dimakanin doang harta yang dimakan jadi kotoran harta yang disimpan jadi tebutan harta yang disedekahkan akan menjadi teman-teman channel ini akan didedikasikan sepenuhnya untuk santunan yatim dan duafa. jadi dimulai dari kita jadi nanti pastikan buka youtube ya youtube lalu ketik komunitas cinta yatim jangan salah logo lihat logonya itu Ya komunitas cinta yatim logonya logo itu nanti buka youtube nya keluar lalu tekan subscribe bismillahirrahmanirrahim dan lonceng notifikasi jangan lupa bismillahirrahmanirrahim nah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bin jalur Rasulillah wabil karamah Sayyidul Qadir Al-Jilani, mudah-mudahan channel ini berkah, channel ini seutuhnya akan menjadi jalan untuk Hamdal TV senantiasa berkhidmat untuk umat. Amin. Alhamdulillahi al-Fatiha. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki ia akan Allah dua, ia akan sang Buddha Shadrin Serin, sesuatu dari Klimata, yang ingin mewaroton di lobi